Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel youtube Safrina Maulisa. Di video kali ini, aku akan membedah sedikit mengenai buku manajemen humas di lembaga pendidikan era global yang ditulis oleh Dr. Dakir untuk memenuhi tugas kampus mata kuliah keumasan yang diampu oleh Pak Heri Purwa Susanto. Hubungan masyarakat merupakan terjemahan dari istilah public relation. Menurut para pakar, sampai saat ini belum ada definisi mutlak mengenai humas atau public relation. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama ialah beragamnya definisi public relation yang telah dirumuskan oleh para pakar maupun profesional humas yang didasari perbedaan sudut pandang mereka terhadap pengertian humas. Lalu yang kedua, adanya perbedaan latar belakang, misalnya definisi yang dilontarkan oleh kalangan akademisi perguruan tinggi akan berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh kalangan praktisi atau public relation praktisioner. Dan ketiga, ialah adanya petunjuk baik secara teori maupun praktik bahwa kegiatan keumasan bersifat dinamis dan fleksibel terhadap perkembangan dinamika kehidupan masyarakat yang mengikuti kemajuan zaman. Dalam buku ini, humas dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha yang berencana, yang menyangkut niat baik, rasa simpati, saling mengerti untuk memperoleh pengakuan penerimaan, dan dukungan masyarakat melalui komunikasi dan sarana lain seperti media massa, untuk mencapai kemanfaatan dan kesepakatan bersama. Humas pendidikan pada umumnya disebut sebagai komunikasi pendidikan Di sini tentu saja pengertian ini berbeda Humas pendidikan menekankan hubungan Sedangkan komunikasi lebih menekankan kepada bentuk hubungan penyampaian informasi Hubungan antara masyarakat pada dasarnya sudah terbentuk sejak lembaga pendidikan itu berdiri Karena berdirinya suatu sekolah atau lembaga pendidikan itu adalah karena dikehendaki oleh Dihendaki dan dibutuhkan oleh masyarakat Oleh sebab itu, agar masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang maksimal Maka sekolah pun harus berjalan secara maksimal Dan itu bisa dilakukan manakala didukung oleh masyarakat sebagai pengguna pendidikan Nah, buku yang ditulis oleh Dr. Dakir Sangat tepat sekali nih dipakai sebagai acuan bahan ajar Bagi teman-teman yang sedang menempuh pendidikan dalam bidang ilmu pendidikan dan keguruan Hadirnya buku ini hendaknya bisa menjadi acuan yang berorientasi kepada upaya dan kiat-kiat mengelola manajemen pendidikan yang mumpuni dalam dunia pendidikan. Buku ini juga tepat sekali bagi kepala sekolah untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana manajemen humas di lembaga pendidikan dalam meningkatkan kinerja personal dalam hubungannya masyarakat dan lembaga pendidikan yang lebih baik dan berkualitas lagi tentunya. Oke, sekian. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Oh iya, di kolom deskripsi sudah aku cantumkan link buku manajemen humas ini. Teman-teman bisa langsung klik untuk download. Sekian video bedah buku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.